oke okay, halo sobat terima kasih sudah setia di channel saya dan uh, kembali lagi sama saya anak kekisian nah disini saya dapat pertanyaan nih bedanya suri values uh, gen N sama gen ORF tuh seperti apa gitu ya nah kita akan bahas tuntas jadi uh, kita akan lihat satu persatu sobat nah dalam pertanyaan ini sendiri uh, kita lihat ada tiga jenis ya reagen atau cairan tes yang digunakan untuk uh, COVID-19 nah uh, tentu kita semua sudah tahu ya yang namanya geragennya seperti apa yang pertama adalah jenis E yang kedua adalah jenis N dan yang ketiga adalah jenis RN Di mana mana ketiga jenis ini selalu dipakai gitu ya nah uh, bedanya seperti apa gitu? yang kita lihat pertama dalam penamaan sendiri uh, gen E sendiri adalah envelope Sedangkan N itu nucleocapsid dan ORF itu adalah open reading frame. Nah, sesuai dengan jenis dan nama-namanya dalam fungsinya sendiri adalah dimana gen E atau envelope ini sendiri hanya melihat screening. Gitu ya. Sedangkan N dan ORF itu adalah konfirmasi. Makanya orang-orang uh, atau uh, tenaga kesehatan selalu menggunakan setidaknya dua jenis reagen yang digunakan dalam uh, apa namanya dalam pencobaan uh, tes COVID ya? Uh, paling tidak ada gen E gitu ya, dan gen N atau RF itu terserah mau yang mana gitu. Yang penting itu adalah sebagai konfirmasi. Terus, uh, fungsi kalau kita lihat ilustrasinya, gen E atau dalam screening itu sendiri adalah misalkan dalam sebuah box kita nggak tahu box ini berisi atau tidak gitu ya. Dalamnya itu ada atau tidak, itu mungkin kosong gitu ya, sedangkan... Um, gen N dan ORF ini uh, dalam fungsinya itu sendiri adalah ketika kita melihat uh, apa ketika kita akan membuka membuka boxnya baru kita ketahuan apa di dalamnya gitu ya terus uh, kalau kita lihat dari ilustrasi sendiri dalam gen E ini sendiri ada, ada atau tidak sih Uh, virus di dalam spesimen atau sampel yang kita ambil, sedangkan gen N atau RF ini sendiri berapa banyak atau seberapa parahkah orang itu terkena virus gitu ya, terkena virus atau terkena bahan yang diteliti itu ya di dalamnya. Oke, okay, uh, dalam hal ini sendiri yang paling banyak ditemukan adalah pertanyaan-pertanyaan seperti ini, teman-teman. Bagaimana sih ketika salah satunya terdeteksi atau mungkin tidak terdeteksi untuk gen N dan gen E Sedangkan RDRP-nya terdeteksi gitu ya Dan masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan lain Yang sudah uh, sudah saya rangkum dan sudah saya temukan Nanti saya akan membuat video lebih lanjut untuk ini Ketika teman-teman masih giat untuk mempertanyakan seperti ini Gitu teman-teman jangan lupa saya share dan komen ya